serta klik tombol notifikasinya, tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar baik, kabar menarik, dan bahagia dari Leslar. Tentunya, baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, ada kabar terbaru yang kita dapatkan dari Papa B yang mengunggah informasi banget ya, untuk warga Konoha, untuk bisnis Rizky Bilar bisnis clothing line persahabat yang akan segera hadir yuk bantu follow untuk akun instagram MRP Supply karena ini baru dibuat oleh Papa Bilar ya mudah-mudahan lancar mudah-mudahan sukses untuk usaha atau bisnisnya Rizky Bilar kita lihat juga di beberapa tanggapan komentar persahabat diantaranya dari akun Listi Anawati mengatakan Langsung gercep kalau ada nama idola Les atau Lar Apalagi kalau ada dua-duanya Masya Allah Ada juga tanggapan lain dari akun Evanovia yang mengatakan Eh barusan lihat udah lebih dari seribu followersnya Wow Baru dibikin persahabat ya Untuk followersnya sudah lebih dari seribu Kita lihat persahabat Ternyata bukan hanya lebih dari seribu Ternyata sudah mencapai dua ribu lebih Untuk followers MRB Supply Baru dua postingan persahabat followersnya sudah banyak banget ya Masya Allah ini membuktikan juga bahwa dukungan untuk Rizky Bilar maupun Lesti Kejora ini sangat banyak mudah-mudahan tetap kompak untuk keluarga Konoha tetap solid untuk selalu mensupport mendukung leslar family kemudian juga persahabat kita lihat juga nih ada kabar yang sangat membanggakan Ternyata baju Lesti Kejora ini lagi tren persahabat dia dan paling banyak dicari ini baju Bunda Lesti Kejora keren banget kita lihat juga nih banyak komentar yang positif ya diberikan diantarin dari akun yanti harian underscore mengatakan aku juga suka ikutan live Shopee banyak yang nyari sama yang nanyain baju Lesti Katanya paling laku baju Lesti Aku juga mau beli tapi lihat bodiku yang gak karuan, jadi gak pede Bagusnya buat bodi ramping, Masya Allah Ternyata baju Bunda Lesti kejerah, ini banyak yang nyaring Banyak yang nanyain Katanya sih paling laku baju Bunda Lesti, Masya Allah Ada juga persahabat yang apa lain Dari akun Fatih Anak Saleh Panda mengatakan Masya Allah Padahal sebelum Bunda Lesti pakai baju itu, si uang muka udah duluan ya tapi nggak jadi trending pas bunda pakai baju itu langsung boom. Masya Allah, Bund Les wajar sih jika banyak banget yang iri sama Bunda Les. Sampai nggak sedikit yang pengen menjatuhkan Bunda Lesti. Tapi insya Allah, Bund Les selalu dilindungi Allah. Amin. Ada juga persahabat yang lain dari akun Instagram. 2507, Noi mengatakan, Masya Allah, Bunda memang inspirasi segalanya, luar biasa Selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang Kemudian, persahabat, ada sebuah kalimat juga yang diunggah oleh fanbase Teh Jizora Perhatikan, persahabat, sebelum kasus aja, banyak akun-akun yang emang dibayar untuk menyerang Leslar apalagi setelah kasus jadi gak perlu kaget ketika lihat kolom komentar dan ada beberapa akun yang gencar menggiring opini, jelek, ke yang bersangkutan. Dengan tameng sayang ke salah satunya. Tidak perlu pusing mikirin komen neti yang bisa ngerusak mood kalian. Belajar dari pengalaman, terlalu mikirin komen netizen banyak mudorotnya. Aminkan saja tiap komen netizen yang dirasa positif. Skip atau bila perlu blok komen yang bernuansa negatif. Fokuslah ke orang-orang yang sayang kepada kalian. Doa kita semua selalu menyertai. Masya Allah. Semangat terus ya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan tetap kompak dan solid. Dukung Lesti Bilar dan BBL.